Halo, berjumpa lagi dengan saya Abim di pusat tutorial sign gratis asastudio.org. Di beberapa tutorial sebelumnya saya sudah membuat tombol dengan movie clip dan di sini saya akan menunjukkan perbedaan saat kita membuat tombol dengan movie clip dan kita membuat tombol dengan button, movie clip button dan grafik itu berada di sini, kanvotusymbol, oke? Okay? Dan jika saya tes movie dari project sebelumnya, saya akan mempunyai tampilan semacam ini. Dan oke, okay, jika tombol diklik, saya akan mempunyai fungsi seperti ini. Saya membuat new project, dan saya menggunakan Excel script, 3. dan di sini saya langsung membuat kotak. Mungkin seperti ini. Dan oke, okay, mungkin saya rubah warnanya. Saya klik dua kali, saya rubah warnanya mungkin ke biru semacam ini, lalu saya seleksi dan menuju ke modifi. Convert to symbol, dan saya memilih button. Dan di sini saya berikan tombol satu. Oke, okay, semacam itu. Dan di tombol satu saya memberikan instan name-nya tombol satu juga. Oke okay, seperti itu. Dan di sini yang perlu anda lakukan adalah mengklik dua kali maka anda akan mendapatkan semacam ini tampilannya akan berbeda dengan saat kita membuat tombol dengan movie clip. Di sini ada over, ada down. Apa itu maksudnya? Oke. Okay. Saya menuju di over. Saya masuk di insert timeline keyframe. Dan di sini saya rubah warnanya. Saya seleksi di sini lalu saya rubah warnanya mungkin ke seperti ini. Dan jika saya menuju ke control test movie. Apa yang terjadi? Jika Anda perhatikan kursor, kursor akan berubah ke tangan. Jika kita membuat tombol dengan button dan di over saya sudah memberikan over maka saat kursor saya berada di atas maka dia akan berubah warna oke okay. saya mau memberikan di down insert timeline favorite dan di sini saya langsung menuju ke kotak dan saya ganti mungkin merah dan saya menuju ke control lagi test movie over down jika anda klik dan tahan maka dia akan merah itulah down oke okay. lalu saya menuju ke hit insert timeline keyframe dan disini saya rubah warnanya mungkin ke gray ah Oke, okay, mungkin seperti ini. Dan jika saya menuju kontrol test, movie, down, hit, saya tidak tahu, artinya hit. Oke, okay, jika saya menuju ke scene 1, dan saya membuat keyframe di sini, insert timeline keyframe, dan di 20 saya menuju insert timeline frame. Saya sudah mempunyai dua keyframe di sini, keyframe 1 dan frame 10. Lalu saya membuat layer baru dan oke okay, saya namakan tombol. Dan di layer 2 saya namakan mungkin AS3-nya. Lalu saya membuat layer baru, dan saya namakan tag. Dan di tag saya juga memberikan di 10, Insert Timeline Keyframe. Dan di sini adalah mungkin saya memberikan tag. Dan saya berbesar mungkin semacam ini. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika saya menuju kontrol test movie, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan saya tidak menginginkan hal ini, maka saya menuju ke AS 3, seleksi frame 1, menuju ke Windows, action, dan stop. Burung buka, burung tutup, titik koma. Kontrol, test movie. Saya sudah mempunyai semacam ini, tapi jika saya klik, saya tidak akan mendapatkan frame 10. Oke, sekarang saya memberikan tombol 1 dot .add event listener. Kurung buka kurung tutup titik koma. Dan di sini mouse event. dot click dan fungsi satu. Lalu di sini saya membuat fungsi satu function, fungsi satu kurung buka kurung tutup dan semacam ini. Lalu di sini saya memberikan go to and stop Ah, sorry. Di sini kecil And stop 10. Dan terakhir titik koma. Jika saya memberikan semacam ini, control test movie klik maka di sini akan ada error karena di action script 2 penulisan fungsi yang benar bukan semacam itu. Oke. Okay. Saya akan mencoba memberikan void di sini dan kontrol test movie klik akan ada error lagi dan saya harus memberikan seperti sebelumnya di sini adalah mouse event dan di sini adalah mungkin fungsi titik dua Oke, jika saya memberikan seperti ini, Ctrl, Test Movie, klik. Maka saya akan menuju ke frame 10. Oke, seperti itu. Dan silahkan Anda mencoba-coba untuk ini, dan kita akan membahas materi-materi selanjutnya di Action Script 3. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.